The Penthouse Season 2 Episode 8. 8 dimulai dengan Jo Dante yang pulang ke rumahnya. Jo Dante kemudian menyuruh pelayannya untuk mengantar Oh Yoon Hee masuk, namun pelayannya mengatakan jika Oh Yoon Hee sudah menunggu di dalam. Jo Dante bergegas masuk ke ruang kerjanya, namun tak seorang pun di sana. Jo Dante kemudian mengambil sebuah pisau dan masuk ke ruang rahasianya untuk mencari Oh Yoon Hee. Di sisi lain Oh Yun Hee keluar menuju tempat parkir, dan secara tidak sengaja ia melihat Na Egyo, namun dia bersembunyi. Ketika lift dibuka terlihat Jo dan Tae dengan pisaunya menodong, namun ternyata yang di dalam lift adalah Na Egyo. Jo dan Tae kemudian menyembunyikan pisaunya di belakang badannya dan mengajak Na Egyo masuk. Ketika hampir sampai di ruang kerjanya, tiba-tiba Sok Hun datang. Jo Dante meminta Na Egyo untuk diam. Jo Dante kemudian keluar untuk menemui Sokhun. Sokhun berkata jika Oh Yun-hee sudah pergi dan menyuruhnya untuk memberitahu Jo Dante. Jo Dante kemudian menyuruh Sokhun untuk belajar, namun Sokhun terlihat seperti mengintip ke dalam ruang kerja ayahnya. Setelah itu Jo Dante kembali menemui Na Egio. Na e mengatakan jika kedatangannya untuk memberikan surat properti di Gangnam. Ia juga memperingatkan Jo Dante jika setengah dari properti itu adalah miliknya. Lanjut, ia berkata, "Jika dia tidak percaya apapun, termasuk Joe Dante dan dirinya kecuali uang yang ia pegang." Dengan manisnya, kemudian Joe Dante merayu Naegio dengan mengatakan, "Hanya Naegio yang dimilikinya saat ini." Naegio kemudian menyerahkan surat-surat itu dan pergi. Oh, Yoon Hee masih menunggu Naegio di bawah dan membuntutinya segera setelah ia keluar. Di tengah jalan, Naegio menyadari jika taksinya diikuti oleh seseorang. Naegyo kemudian memutar arah dan dengan sigap Oh Yoon Hee juga memutar arah agar tak kehilangan Naegyo. Oh Yoon Hee kehilangan taksi Naegyo di persimpangan jalan kecil dan terlihat sangat kesal. Di saat ia mau masuk ke mobilnya tiba-tiba Naegyo menariknya. Dengan sigap Oh Yoon Hee langsung memanggil Naegyo sebagai Suryon. Naegyo pun terlihat kesal dengan Oh Yoon Hee. Ketika Naegyo mau pergi Oh Yoon Hee menarik tasnya dan membuat semua barang Naegyo jatuh. Oh hee dengan cepat langsung memasang alat sadap pada HP Naegyo. Setelah Naegyo pergi, Oh Yun-Hee lalu menelpon Logan dan mengatakan jika dia sudah memasang alat sadap di HP Naegyo. Scene berikutnya Oh Yun-Hee sampai di rumahnya dan terkejut melihat koper di depan pintu, namun sepertinya dia sudah menyadari jika Hayun chul akan pergi. Hayun chul kemudian menyerahkan surat cerai kepada Oh Yun-Hee dan mengatakan jika mereka harus mengakhiri semua ini. Terlebih pernikahan mereka hanya sebatas kontrak untuk balas dendam saja. Sin kemudian memperlihatkan ketika Hyun-chul sedang minum di sebuah bar, lalu Oh Yoon hee datang. Dan ternyata dari situlah awal di mana rencana mereka berlangsung. Sin kembali ke masa sekarang, dan Hyun-chul mengatakan kalau dia balas dendam karena masih mencintai Chon so Jin dan dia menggunakan Oh Yoon hee selama ini. Oh Yoon hee kemudian menyerahkan foto mereka bertiga pada Hyun-chul. Ha Yun Chul yang melihat foto itu nampak menahan tangisnya. Meskipun begitu Ha Yun Chul tetap pergi meninggalkan Oh Yoon Hee. Sin kemudian menampilkan Ng Biul yang mulai mendengar suara aneh lagi. Nona Jin yang berada di sebelahnya menanyakan pada Ng Biul, apakah Ng Biul benar-benar tidak ingat kejadian waktu itu. Sin kemudian memperlihatkan Chon so Jin yang keluar dari kantor polisi dan diserbu oleh reporter. Chon So Jin nampak terkejut setelah mendengar salah satu reporter yang mengatakan jika posisinya di SMA Chong Ah telah digantikan. Chon So Jin masuk ruang kerjanya di SMA Chong Ah. Ibu dan adiknya nampak telah di sana. Adik So Jin meminta So Jin untuk menyerahkan jabatannya. Namun ditolak dengan tegas oleh So Jin dengan mengatakan bahwa Chong Ah adalah hadiah terakhir dari ayahnya untuk So Jin. Scene berikutnya memperlihatkan Na Egyo yang ada di sebuah gym. Sekretaris Joe dan Tae datang dan meminta Naegyo untuk pergi dari tempat itu. Ketika mereka mencoba untuk mengajak Naegyo pergi, dengan gesit Naegyo melumpuhkan mereka. Dari kejauhan nampak Logan Lee yang menyamar sedang memperhatikannya. Sin kembali pada rumah Chon Sojin. Ha Eng Byul masih marah kepada Sojin dan mengacuhkannya. Selanjutnya Sekretaris Do melaporkan pada Sojin jika semua pemegang saham mulai tidak mempercayainya. Di samping itu Jo dan Tae sudah tahu jika penyanyi hantu Chon so Jin adalah Oh Hyun Hee. Chon so Jin yang mendengar itu sangat marah dan kesal. Sin selanjutnya memperlihatkan Sokhun yang mengunjungi makam Erona Sin kemudian berganti pada Kang Mari dan Oh Hyun Hee yang terkejut melihat Sang A di depan rumah Kang Mari. Sang A mencoba mendekati Kang Mari agar dikenalkan dengan pimpinan Song. Namun Kang Mari malah pergi dengan Oh Hyun Hee dan mengacuhkan Sang A. Kang Mari mengajak Oh Yun Hee untuk membersihkan saunanya. Mereka kemudian makan jajang bersama. Kang Mari kemudian memberi semangat untuk Oh Yun Hee dan mengatakan jika Oh Yun Hee harus tetap kuat dalam hal ini. Sin kemudian kembali pada Ng di sekolah. Semua orang mengambil foto Ng karena di punggung Ng ada sebuah tulisan Soprano Muda Palsu setelahnya banyak anak-anak yang datang mendekati Ng dan membulinya. Ng lari masuk ke kelas dengan perasaan kesal. Ia kemudian melempar bunga di meja Rona dan menjatuhkan mejanya. Yo Jenny yang melihat itu menghentikan Eng dan menamparnya. Ketika Eng berniat menamparkan Jenny balik, Seok Kyung menghentikan Eng dan mengatakan jika ia setuju dengan Jenny. Seok Kyung lanjut bertanya tentang Rona kepada Eng Yo Jenny dan Min Hyuk ikut memojokkan Eng dalam kelas itu begitu juga teman-teman yang lainnya. Eng yang dalam kondisi terdesak kemudian pingsan. Eungbiul terbangun di UKS dengan Sok Hun di sampingnya. Sok lalu mengatakan jika dia menyukai apa yang Eungbiul katakan di tangga, namun dia kecewa karena Eungbiul melupakannya, lalu ia pergi. Sin selanjutnya memperlihatkan Oh Yun Hee yang menemui Ki Ujin dan pura-pura menangis untuk mendapat simpati Ki Ujin. Oh Yun Hee kemudian bercerita tentang perceraiannya dengan Ha Yun Chul dan meminta pendapat dari Ki Ujin terkait hal itu. Setelah bertemu dengan Oh Yun Hee, Kiujin Jin menemui Jo dan Tae di sebuah bar. Kiujin kemudian menceritakan jika Hyun Chul dan Oh Yoon Hee bercerai, karena Hyun Chul dan Con Jin kembali bersama. Jo dan Tae yang mendengar itu terlihat sedikit terkejut dan meminta informasi lebih lanjut pada Kiujin. Jin. Scene selanjutnya memperlihatkan Con Jin yang mulai menyadari jika Jo dan Tae melakukan semua itu untuk mengambil alih grup Chong Ah. Tiba-tiba Eng Byul datang dan menanyakan apakah semua yang So Jin katakan pada Eng Byul saat malam festival adalah yang sebenarnya. Eng Byul mulai meragukan perkataan dari ibunya karena teman-temannya di sekolah. Kemudian Con So Jin menemui Ha Yun Chul di kantornya dan menemukan fakta jika Ha Yun Chul akan bercerai dengan Oh Yun Hee. Lanjut So Jin bertanya apakah Eng benar-benar melupakan semuanya. Bukannya menjawab pertanyaan itu, Ha Yun Chul malah mencoba memasang infus pada Con So Jin. Namun Hai Yun Chul tidak bisa memasang dengan benar karena tangannya keram akibat perbuatan Jo Dan;te Chon So Jin sangat marah mendengar hal itu dan mengatakan akan membatalkan pernikahannya. Chon So Jin akhirnya meminta Hai Yun Chul untuk balik lagi dengannya. Di saat Chon So Jin ingin mencium Hai Yun Chul terlihat Jo Dan;te memperhatikan mereka. Jo Dan;te yang melihat itu nampak sangat marah. Sin kemudian kembali ke Hera Palace. So Jin masuk ke kamarnya dan telah ditunggu oleh Jo Dante. So Jin yang telah kesal dengan Jo Dante akhirnya menamparnya. So Jin kemudian mengatakan jika dia tidak bisa menikahi Jo Dante dan mengusirnya keluar. Keesokan harinya So Jin menelpon pengacara Park untuk membatalkan pertunangannya dan penggabungan perusahaan. Namun Nona Jin tiba-tiba datang dan meminta Sojin untuk keluar karena ada polisi yang datang. Chon So Jin kemudian mengajak polisi itu bertemu di ruang musik. Polisi itu mengatakan jika Eng adalah pembunuh dari Baerona berdasarkan bukti dari Leontin Ng -byul. Polisi itu juga mengatakan jika Chon So Jin dan Ha Chul berusaha menutupi kasus itu. Chon So Jin yang mendengar itu terlihat syok dan ketakutan. Tiba-tiba Jo Dan;te datang dan membayar para polisi itu. Ternyata itu adalah jebakan dari Jo Dan;te untuk Chon So Jin. Jo Dante kemudian mengancam Chon so Jin akan menyerahkan bukti itu pada Oh Yoon Hee untuk menghancurkannya. Chon so Jin yang dalam keadaan terjepit memohon kepada Jo Dante untuk tidak melakukan itu dan ia berjanji akan melakukan apapun yang Jo Dante minta. Selanjutnya terlihat semuanya telah menerima undangan pernikahan dari Jo Dante dan, dan Chon so Jin. Hyun Chul yang mengetahui itu segera mencari So Jin dan menggendor rumahnya namun tidak dijawab. Soo Jin terlihat menangis meratapi nasibnya. Sin selanjutnya memperlihatkan Oh Yun-Hee yang menemui Jo Dan;te di rumahnya. Jo Dan;te bertanya bagaimana bisa Oh Yun-Hee mendapatkan tanah milik In. Oh Yun-Hee mengatakan jika Suryon memberikan kuasa pada orang lain dan Jo Dan;te bukan orang yang berhak untuk itu. Lanjut Oh Yun-Hee mengatakan jika tujuannya sekarang adalah menjadi kaya raya setelah Rona meninggal. Jo Dan;te cukup terkejut mendengar ucapan Oh Yun-Hee. Tiba-tiba Chon So Jin dan Eng Byul datang dan terlihat kaget melihat Oh Yun Hee di sana. Sin selanjutnya menampilkan makan bersama Chon So Jin dan Jo dan Tae terkait pernikahan mereka. Ha Eng Byul tidak menyetujui pernikahan itu lalu pergi. Sok juga tidak menyetujuinya dan pergi. Namun berbeda dengan Sok Hun yang terlihat menyetujuinya namun tetap pergi. Chon So Jin kemudian berdiri dan marah. Namun, Jo Dante tiba-tiba melempar piring ke dinding dan mengatakan jika Chun so Jin tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dia inginkan. Selanjutnya terlihat Jo Dante mengajak Sojin untuk membeli gaun pernikahan mereka. Jo Dante memilihkan sebuah gaun untuk Sojin dan memintanya untuk memakainya. Di saat menunggu Sojin berganti pakaian, Jo Dante terlihat membayangkan apa yang terjadi di festival malam itu. Ternyata yang menancapkan trofi itu ke kepala Bayrona adalah Joe Dante. Dan orang yang menekan alarm kebakaran juga dirinya. Joe Dante lalu berterima kasih pada Bayrona, karena dia sudah melancarkan jalan Joe Dante. Sementara itu di ruang ganti Chon Sojin menelpon sekretarisnya dan memerintahkan untuk membeli tiket pesawat untuk dirinya dan Eng Tapi Joe Dante kemudian datang dan memegang pasport Sojin. So Jin nampak terkejut melihat itu dan tak bisa berkata-kata. Chon Jin kemudian mencoba berbagai macam gaun, namun tak ada yang cocok menurut Jo Dante. Chon Jin kemudian berteriak karena merasa dipermainkan lalu merobek gaun itu. Melihat hal itu Jo Dante hanya mengatakan jika gaun itu tidak sesuai dengan selera fashion Chon Jin. Selanjutnya terlihat Jo Dante memberikan sebuah hadiah untuk Na Egyo. Na Egyo menerima sebuah baju dan sangat menyukainya. Di sisi lain ternyata Oh Hyun Hee dan Logan sedang mendengarkan pembicaraan Naegyo dan Jo Dante. Oh Hyun Hee kemudian bertanya ada hubungan apa sebenarnya Logan dengan Suryon. Logan hanya menjawab jika dia ingin membahagiakannya. Scene berikutnya memperlihatkan Jo Dante dan Naegyo berlatih menembak. Jo Dante mengatakan jika Naegyo adalah partner yang sempurna untuknya selama 20 tahun terakhir. Ketika giliran naeeg yang menembak dia mengatakan jika dia merasa kasihan pada SIM Suryon karena dalam hidupnya, dia hanya tahu sedikit tentang suaminya. Pada peluru terakhir Jo Dan;te menodongkan pistolnya pada naeego dan memintanya jujur jika dua tahun lalu dia mengabaikan Jo Dan;te dan tidak mengangkat teleponnya sama sekali. Naeego dengan santai mengatakan untuk menembaknya jika Jo Dan;te masih punya keberuntungan tampaknya. Naegyo mencoba untuk mengambil alih kendali tapi pistol itu justru menembak lampu gantung yang ada di atas mereka. Joe Dante terlihat terluka di kepalanya, sedangkan Naegyo terlihat pingsan. Joe Dante yang memiliki trauma pada darah bangun dan kemudian mencekik Naegyo. Beruntung Logan Lee segera datang dan memukul Joe Dante hingga pingsan. Lalu Logan Lee membawa Naegyo pergi. Tak lama sekretaris Joe Dante tiba dan terkejut melihat kondisi Joe Dante. Ia menyadari jika Na Egyo pergi dan memerintahkan bawahannya untuk mencarinya. Sementara Logan Lee membawa masuk Na Egyo ke dalam mobil Oh Hee yang telah menunggu. Anak buah Jo dan T kehilangan mereka semua. Sementara di dalam mobil, Logan memberikan nafas buatan pada Na Egyo yang tak sadarkan diri.